Hai, ketemu lagi di vlog Brighton part 2. Sekarang kita jalan-jalan ke windmill. Jadi setelah makan siang di Royal Pavilion, terus ke daerah Hof untuk lihat Beach Hut, kita naik bis menuju ke Beacon Hill Nature Reserve atau biasa disebut windmill. Windmill ini letaknya ada di East Sussex, di bagian luar kota Brighton. Kita bisa lihat laut dan kota Brighton dari atas sini Jangan lupa foto-foto dengan kincir anginnya tentu Lanjut, kita naik bis menuju ke Brighton Marina Ini dia marinanya dari atas Kita mau turun nanti ke bawah Lewat situ Udah mulai cerah lagi Yeay. Jalanan kita turun Kayak deket tapi sebenernya Jauh juga Bagus ya tapi Tepingnya Ayo semangat guys Nah kita akan berpisah dengan Gilang dan Adli di sini Karena mereka akan pergi belanja bahan makanan Untuk nanti malam Yang ciwi-ciwi akan jalan-jalan lihat Marina Ini namanya Marina Square Di dalamnya ada pertokoan tapi sayangnya masih pada tutup karena COVID. Jadi ini tuh tempat parkirnya perahu dan Brighton Marina ini adalah marina terbesar di UK. Udah puas jalan-jalan, waktunya makan malam. Tangga yang tadi ya. Hah. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu nanjak lagi ya, sis. Halo mbak Apa ya, oleh teman-teman Braytonis Indonesia. Iya Gila kita disambut sama mie ayam guys Ini tuh wanginya bener-bener literally kayak mie ayam, mie ayam Ya iyalah mie ayam Bisa kalian lihat betapa nikmatnya makan malam kita Serasa lagi di rumah Makan bareng di meja makan So lovely Oh iya jangan lupa disini ada anggota baru kita nih baru datang tadi uh, sehat dulu. dulu Kapungkap oh. <laughs> Baru ini belum diperkenalkan Oh iya, ada Ego juga baru sampai Hai Ego Di sebelahnya Ego ada Rafka. Halo Rafka. Gia, sunset Tapi kita telat 20 menit ya Saking terlalu menikmati makan mie ayam Kita sampai lupa waktu Jadi mataharinya udah keburu turun deh tapi tetap cantik sih, look beautiful ya sunsetnya. Selfie dulu. By the way, ini kita buka masker pas foto doang. Abis itu dipakai lagi kok. Saatnya istirahat. Kita akan nginep di rumah Rizka dan Gilang. Tapi sebelum pulang, jadi kayak kita yang makan, kita yang cuci piring. Iya, gantian ya. Neng, neng, neng, Ini kita udah di rumahnya Rizka dan gila udah tepar. Home sweet home. Selamat pagi. De -ding, de -ding, de -ding. Halo, ini muka-muka baru bangun, tapi ternyata ibu ini pagi-pagi sudah masak, guys. Oh, masak apa namanya? enak ini adalah ayam saus, kolok, atau saus, ayam, kolok, saus, kolok, gitu. Minggu. Waduh, kolok, ih, saus, kolok, uh, juri, -juri saus, kolok, kita? Selamat pagi, kita siap untuk menikmati. saus, kolok, ih, <SILENCIO> Oke okay, mari kita makan Selamat makan Terima kasih Rizka Sarapan kita lagi-lagi dimasakin sama Rizka Rasanya enak banget Aku langsung minta resepnya Buat yang mau nyoba link resepnya aku taruh di description ya Masak apa kita? Gorengan. What kind of gorengan itu? Eh, Tidak go? tahu ya. Kan? Resol. Dan bakwan. Yang mana bakwan Bakwan. <laughs> Ini terlihat oke okay, tapi coba yang satu pakai sarung guys. Ini gimana ceritanya nih? Yang satu, yang satu pakai kutungan ya kan, ya kan? Sambal, nih. Ok. Sambal. Ini karifan lokal. Lah. Yang satu pakai sarung ya, sama -sama. Oh, bule -bule. Oh, uh, ya. Betul Jadi pakainya selitlus, Abis ini krokan ya? <laughs> Kayaknya, goreng. uh, nah, tapi gorengan ini ya, ini. Ada caranya, keluar ke Oke. Okay. nanti jatuhnya, panjang-panjang ya? Uh -uh. Biar mana-mana, gitu. Oke, okay, biar bleberan. Oke. Okay. <laughs> dari atas kayak gini, nih dari atas, mm -hmm. dan... Oh, dipipihin gitu ya? Oh iya yeah, benar. Wow cantik banget guys bawannya. Uh dengar nggak kan bunyinya? Lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi. Uh lagi lagi lagi lagi. lagi, lagi. Mari kita coba bawahan. Oh <susuruh> lucious loh. Mmm. <laughs> Approve bahannya ayo coba. Ayo, masih ada sebakul semangat. Kita goreng. Ngapain, Pak? Nih, <laughs> kocak banget. Gila ini profesional banget loh. Wow, wow, wow, oh. lihat dalamnya, wow Gila, lihat risolnya guys Wow, dan jangan lupa, wow, ada cengek yeah. <laughs> Kita ada cengek, wow. wow, di plating dulu ya guys Cobain dong ya? Coba, coba Oke, ini ada sambal kecap juga ya Wow marah, marah. Ini Selasa lagi buka puasa depan warung ya Pakai sarung Wow sarung Wow, gimana? Gila Kang pecel Wow, liat deh Bumbu kacang guys Gila, nguleknya pakai plastik sama ulekan <laughs> Jadi ini rumahnya, kita tinggal nyebrang Kita mau ke bukit Kita makan gorengan Di atas bukit Yay. Wow Iya Yes, yang satu Bukit Gitu. Iya gila ya dibandingin nama kita yang tinggal di kota Aduh oh my God wow. Iya Bukit di depan rumah nyariska dan hilang Cuma kayak jalan lima menit, kayak nyampe bakal lima menit, masuk ke hutan, dan kita udah di Bungkir. Enak banget kan mereka? Gila! Tengok banget rumahnya! Anginnya super kenceng di atasnya. Bisa dilihatkan perjuangan untuk menggelar kain alas duduk kita. Terus ternyata kita gak sendirian loh belakang kita ada dua domba yang lagi pada makan juga <laughs> dari atas bukit kita bisa lihat pemandangan Brighton ada American Express Stadium atau AMEX. University of Sussex nggak yang ini abaikan aja ya <laughs> dan kota Brighton dari kejauhan abis sudah cemilan gorengan kita waktunya masuk hutan lagi Kita akan jalan menuju University of Sussex Nah ini nih Amex Stadium yang tadi kita lihat dari atas Sampai deh di kampusnya Rizka Gilang dan Adli, mereka akan kasih kita a short tour around the uni. Let's go. Ini apa? Oh, bar? Ini bar? Yang ini? Oh, seberang- seberangan ya. Jadi balance. <laughs> Jadi balance. Oh. Oke, okay, tuh masuknya ada passwordnya, yang buat perempuan, jadi musolanya dipisah. Nih masih soalnya nih. <tuk> gede juga ya. Sebenernya agak, agak mengingatkan aku dengan kampusku yang lama sih. Dia cukup hijau, banyak pohon dan gede banget sih emang. Mampir ke Ob dulu ya, mau jajan. Aus nih. Next kita mau lihat the Field yang ada di belakang kampus mereka. Penasaran kan, Kui kita lihat. Wow, ini dorm paling murah katanya, guys. 90 pounds per minggu. 12 room satu building. dua kamar mandi. Wow. Tapi enak ya, dia jalan kaki ya, deket banget. Ini dia, bagus banget. Ini apa? Abbey. Oh ini inilah England ya. Yang ada di Downtown Abbey aku belum nonton sih. Tuh tadi. Sekarang kita menuju ke uh, katanya ada pond gitu. Kita masuk hutan lagi. Jadi di sini kita keluar masuk hutan guys di Brighton tuh. Kalau di London tuh keluar masuk uh, toko mungkin ya kita shopping. Kalau di sini kita keluar masuk hutan. Menarik ya. Uh, gimana coba diulang? Hal ada Danau Toba. Danau Toba. kali ya. Inilah <tanya>. ponnya. Parah-parah banget Baru kali ini aku nengok kayak gini. <tik> luar biasa sekali Wak. <laughs> terima kasih loh siapa yang mau nyemplung hmm? Seger banget air bang. iya, parah bang. oh gitu kayak air di ini dong ya Tins. coba minum kok penonton <laughs> kecewa uuu uh, saatnya pulang sebelum pulang kita disuguhi foto ayam Oh. Terima kasih banyak. Emang eh aneh masak hilang. Chefnya di belakang gue yang potong telurnya. Kita kita dikasihin soto ayam. Oh ini yang ngiris kol. Terima kasih. <coughs> Terima, kasih. <tuk> <tuk> Terima kasih. Assalamualaikum. Kita udah mau pulang Sedih uh, deh Sedia Senang sekali di Brighton Iya Mereka baik banget ya Baik banget Sesuai dengan tagline-nya Apa? -rum rumah in, rumah Brighton. in Brighton Jadi memang kita di treat seakan-akan Kita lagi di rumah We found a home. Kita happy banget Terima kasih ya Semua yang ada di Brighton Gilang, Rizka, Adli dan ada satu personil tambahan, ego juga. Dan terima kasih juga untuk keluarga PPI Brighton. Kita benar-benar disambut dan serasa kayak lagi di rumah selama di sana. Sangat berkesan dan happy banget. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Perjalanan kembali ke London ditemani oleh sunset yang indah. Alhamdulillah. Sampai jumpa!